cek cek cek gambar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja kita mulai tutorial tutorial hari ini bagi teman-teman yang baru menginstall autoket pasti akan melakukan pengaturan awal ya, pengaturan awal untuk settingan settingan awal di otket pasti akan terlihat seperti ini dan teman-teman jangan langsung mengklik ini langsung klik start ini tapi menggunakan template nya dulu ya template nya itu adalah dimana nantinya ada satuan unitnya menggunakan inci atau meter milimeter kalau teman-teman menggunakan milimeter pastikan memilih ini matriks lalu satuan unit sebenarnya metric atau, atau sama dengan milimeter kalau secara default teman teman klik tar aja, maka dia akan satuannya inci seperti ini inci bad atau inci maka saya akan mulai kan? dan lalu tampilannya ini berganggu sekali ya kita pindahkan aja ke bawah. oke okay, setelah itu teman-teman bagi yang menggunakan versi 2014 ke atas pasti akan uh, melihat tampilan homepage-nya seperti yang 2010 juga sama sih tapi kalau untuk versi 2004k 2014 ke atas itu <coughs> tidak ada pilihan AutoCAD klasiknya teman-teman Oke teman-teman langsung kita ketik min toolbar, versi ini lalu memunculkan di awal menggunakan standar Ini show maka akan terlihat tampilan standar di sini dan biasanya kita mencocokkan di awal saya sudahkan di pojok kanan kan dimension juga di pojok kanan kenapa saya taruh semua hmm, icon ikon dimension dan kanan gerakan sudah kiri biasanya saya menggunakan properti karena properti ini sangat berguna sekali buat kita mengubah settingan seperti teks atau garis putus-putus ini semua ada di sini untuk tidak perlu lagi ke membuka dimension atau yang lainnya nah setelah itu kita ke menu option untuk mengatur mengatur selanjutnya option nah langsung ke menu open and save open save biasanya saya karena saya biasa bekerja mengirim file atau ke Rekan kerja yang lain belum tentu spesifikasi komputer itu sama Jadi pastikan gunakan versi yang 2007 atau 2010 Untuk saat ini saya menggunakan 2007 ya, ya. Lalu untuk jaga-jaga dan -jaga, antisipasi komputer mengalami trouble atau error Pastikan saya ban 1 menit setelah itu kita ke menu display ini adalah terus cross, cross hair size nya ya mau tahu apa ini crosshair size nya ini ada di nah ini lingkaran A putih garis titik putih ini namanya crosshair nah kita rubah menjadi melebar full, tampilan full sorry kembali menu ocean, misalnya saya fullkan, maka dia akan full ya. Ini berguna banget buat teman temen yang di dan ingin menggunakan apa ya, uh, objek rectangle misalkan saya buat dua channel ini. disini sini kan tampak kan, menggunakan snap dia bisa kita kira-kira saja walaupun dengan snap aja ini udah presisi banget tapi dengan dengan bantuan garis ini dia lebih mempermudah kita ya ah, mengira-kira kalau oh, sudah sejajar jadi itu fungsinya sih fungsi utamanya kembali ke option di menu option ini kita langsung pilih ke color ke color ini kita ubah warnanya ini kan tidak hitam pekat tapi hmm, masih lebih bagus teman-teman kita ubah jadi black kalau saya biasa melihat intro airnya ini hmm, tidak warna putih karena warna putih itu sama ya kayak garis default warna default ya jadi biasa saya menggunakan warna merah atau orang saya color dulu oke okay. terus kita ke draft ya draft ini disini hmm. tentunya sudah benar uh. Play, udah, hmm. oh iya, kita ini ininya big box size, kita ukuran kita normal kan ya, atau agak diperbesar sedikit ini akan mempermudah banget buat teman-teman yang bekerja menggunakan trim ketika sedang bekerja menggunakan pilihan trim Dan saat ini kita hmm. mempermudah banget buat uh, motong garis kalau kurang kotak ini kecil maka akan kita juga dalam penelitiannya ya setelah itu kita ke snap and gridnya kita rubah ke nah, ini dan nah di enable dimensionnya ini saya biasa dicentang karena apa karena kalaupun dicentang tidak masalah ya cuman ini akan atau tampilan kerjanya tidak memperlambat gitu, buat ringankan tampilan displaynya, buat spesifikasi komputer yang agak rendah mungkin bisa di centang ya. Kalau sekiranya komputer kalian memadai tidak apa apa sih. Hmm, Oke. Okay. satu lagi nih yang paling penting adalah pastikan buat teman-teman bila kalian bekerja ada kerumputan garis lens seperti ini ada dua atau tiga terkumpuk seperti ini maka akan kesulitan untuk memilih, memilih salah satu atau menghapusnya maka ketik selection selection sharing lalu ketik dua enter nah disini kita bisa menyeleksi ya garis yang mana yang kita hapus juga berlaku buat garis berwarna misalkan disini sini warna tanwarna kita garis putih mau dihapus, klik polylame nya, hapus, setelah itu juga untuk snap ini, kita centang semua aja ya, buat temen, -temen yang baru belajar, bisa centang semua aja oke, okay, kita lihat kamu tampilan unit, sudah milimeter Tutorial dari saya, terima kasih.